serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Untuk pengawali perjumpaan kita, bersahabat di pagi hari ini... ...gambar spesial pun kita dapatkan dari Bunda Lesti ya... ...di Onggani ig nya Bunda Lesti. Ini momen saat bahagianya ketika tim kesayangan sepak bola Bunda Lesti menang telak... ...dengan skor 4-0 ya... ...melawan tim kesayangannya Papa Bilar, Liverpool kembali kalah nih... ...aduh, yang sabar ya Papa Bilar... ...walaupun kalah, tetap menang di hati warga konoha dong... ...masya Allah banget ya... Di momen ini persahabat Bunda Lesti kejuar antusias banget ya Bahagianya menyambut 150 US dollar Dari Papa Bilar Wow Dapat hadiah uang 150 ribu US dollar Dari seorang Rizky Bilar ya Karena tim Bunda Lesti yang menang Masya Allah banget Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga Lestler Dan kita semuanya Dan semoga semuanya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabat Jadi postingan ini Salfok dengan Kalimat komentar yang diberikan Dari akun dia Anggra ini Mengatakan gemes banget Baru nemu couple unik kayak gini Udah kayak temen nongkrong aja Salting taruhan padahal termalam tidur bareng katanya tuh Masya Allah banget ya memang unik banget nih Pasangan Leslar Luar biasa, makin jatuh cinta, makin sayang kepada idola kesayangan kita ini. Kemudian persahabat disimang juga. Ada momen spesial yang kita dapatkan dari K.I.S.B.Terti, ternyata Bunda Lesti Kejora ini udah dua kali menang ya. Sebelumnya juga persahabat ya, saat menyaksikan pertandingan Papa Bilar nih melawan Bang Boril. Ternyata tim Bang Moril yang menang dan Alhamdulillah persahabatnya Bunda Lesti mendapatkan hadiah uang senilai 10 juta Wow Pokoknya bangga banget ya Bunda Lesti kejoro Masya Allah Jalan rezekinya memang dari suami tercinta Kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Di postingan ini pun salpok juga dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Aminah Aminah 3479 Masya Allah Udah diajak jalan-jalan, nonton bola tim kesayangan secara live, dan dapat hadiah duit lagi yang nominalnya gede banget. Enak ya jadi Lesti gejora iri aku deh sama kamu. Masya Allah, itulah rezeki anak soleh dan rezeki anak soleha. Mudah-mudahan ya, kita semua juga tentunya dimurahkan rezekinya, diberikan kelancaran, keberkahan, dan barokah. Amin. Berikutnya, persahabat kita lihat juga ini ada potret. Dari Papa Bilar Perhatikan ya, Papa Bilar semalam memposting sebuah foto Berada di stadion di negara Thailand Perhatikan ekspresi dari Papa Bilar Yang hanya bisa menyaksikan kebahagiaan dari Bunda Leslie dan Abang Fatih Yang memakai jersey MU Waduh, Masya Allah banget ya Dan kita juga salpok banget dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Papa Bilar mengatakan Kebahagiaan istri dan anak adalah segalanya. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih, apalagi ini cuma pramusim. Biasa, selayaknya laga uji coba aja, ditambah ini kan hari spesial ulang tahun gua. BTW kedua kata-kata dari kalian itu patut aku rendungkan. Katanya tuh, coba kita cek persahabat ya. Wow, ternyata banyak sekali DM yang masuk ya kepada Papa Bilar mengenai pertandingan antara MU dan Liverpool. Kita simak persahabatnya salah satunya kalimat yang dikirimkan kepada Instagramnya Papa Bilar. Kenapa ya tiap bang binonton langsung Liverpool selalu kalah? Apakah ini kutukan? Katanya tuh. Wow. Ada juga persabatnya tanggapan lain dari Les Lawless. Kalimatnya, bang setiap lu nonton pasti kalah Liverpool, katanya itu. Setiap Papa Bilar nonton langsung ke stadion, pasti Liverpool tim kesayangannya kalah. Aduh, Masya Allah banget ya. Dan Papa Bilar pun sebelumnya menuliskan sebuah kalimat. Di slide kedua, kata-kata dari kalian itu patut direnungkan, katanya itu. Masya Allah, sabar ya Papa Bilar. Mudah-mudahan di lain waktu bisa menang untuk tim kesayangannya. Dan kebahagiaan, Istri dan anak itu adalah segalanya yang diucapkanlah Papa Bilar Masya Allah, bahagia tentu kalian, rumah tangganya langgeng Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian tersabar disimak juga ya di selanjutnya Ada postingan Ibu Siwi yang direpost kembali oleh Papa Bilar Sebelumnya Ibu Siwi mengatakan Wah asiknya lagi nonton Liverpool versus MU di Bangkok Mana jelas dede atau kakak yang menang Taruhan katanya tuh Dan langsung aja apa pun Menuskan sebuah kalimat jawaban nggak taruhan mah Hadiahnya berlaku ketika tim dia doang yang menang Katanya tuh Masya Allah banget ya suami setia Suami yang sejati Ngalah walaupun lagi ulang tahun ya Kita bangga banget pokoknya punya idola yang selalu the best Yang selalu luar biasa Selanjutnya disimak juga para sahabat ini ada postingan foto Papa Bilar bersama salah satu tim Liverpool. Luar biasa banget ya di hari spesial Papa Bilar akhirnya. Ketemu langsung dengan idola kesayangan dan tim sepak bola kesayangannya. Ada sebuah kalimat juga yang diposting. Gara-gara ini orang golin gol spektakuler ke gawang Juventus. gua jadi mulai kepo kepokin soal Liverpool di tahun 2005. Wow, insya Allah banget ya. Bahagianya, spesial di hari ulang tahun Alhamdulillah, Papa Bilar bisa foto bareng dengan salah satu pemain dari tim kesayangannya Masya Allah Selanjutnya, para sahabat, disimak juga Info banget yang untuk warga Konoha, iugas, terus single barunya Bunda Lesti Kejora Yang akan di-up tanggal 15 Juli 2022 Dengan judul Langkus Single Barunya Sekali Seumur Hidup ini wajib trending dan booming, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti. Dan ini yang paling ditunggu banget ya oleh warga Konoha single barunya Lesti Kejora. Berikutnya, diperhatikan juga bersahabat ya, jangan lupa juga untuk mendukung Bunda Lesti dengan lagu Lenteranya di aplikasi Jux. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung karya-karya idola kesayangan, dan ini tentunya... Kewajiban kita juga untuk warga Konoha mendukung idola kesayangan kita Mudah-mudahan ya lagu-lagu Bunda Lesti semakin banyak diminati oleh semua orang Kita selaku fans sejati harus tetap optimis, tetap kompak dan solid mendukung karya-karya idola kita Masih menunggu cedokan terbaru kabar baik dan bahagia selanjutnya di hari ini? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV. Yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya, ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pembina ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.